Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan, salam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dan berkumpul di keluarga untuk berdoa dan mendengarkan Sabda Tuhan. Tema kegiatan kita di kesempatan ini, minggu ketiga bulan Februari, adalah keluarga meneladani Bunda Maria, berinisiatif melakukan solidaritas kepada sesama. Dengan ini, Bapak Uskup mengajak kita, keluarga-keluarga Kristiani. -keluarga supaya di tengah situasi sulit saat ini tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi seperti dulu Bunda Maria yang rela berjalan jauh mengunjungi Elizabeth saudarinya, dan juga Bunda Maria menemani dan berdoa bersama para murid setelah peristiwa wafat Tuhan Yesus untuk meneguhkan dan berbagi pengharapan iman dalam Tuhan. Kita diharapkan selain terus berharap kepada Tuhan dalam doa, hendaknya juga rela peduli dengan sesama. Dengan demikian kita menjadi murid Yesus yang aktif dan solidar. Marilah kita meninggalkan sejenak segala kesibukan pribadi, bersama pasangan hidup dan anak-anak, kita menghadap Tuhan dalam doa. Namun lebih dahulu kita nyiapkan hati dengan pujian dari Puji Syukur nomor 329 Selamat malam Selesai. Mari bicara kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dahulu Engkau berkenan menyerahkan Bunda Maria sebagai Bunda bagi para muridmu, dan Bunda Maria setia menemani para murid dalam kesulitan hidup dengan doa-doanya bersabdalah juga Tuhan kepada kami Dan peliharalah kami Karena bantuan doa Muda Maria bagi kami Sebab mengolah Tuhan Yesus Juru selamat kami Kini dan selamanya Amin Mari kita membuka kitab suci kita Yaitu Kisah para Rasul Bab 2 Ayat 1 Sampai dengan ayat 12 Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh Dari segala bangsa di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia. Firgia dan Pamphylia Mesir dan daerah-daerah Libya yang, ber, yang berdekatan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Hari kita hari untuk meresapkan sabda Tuhan dan mendengarkan kehendaknya untuk kehidupan kita pribadi, untuk kehidupan kita di tengah keluarga serta untuk kehidupan kita di tengah sesama khususnya yang menderita. Dan seluruh keluarga Kristiani yang berbahagia Mari sejenak kita meluangkan waktu Untuk berbicara bersama di tengah keluarga masing-masing Mena merencanakan aksi nyata Yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai ungkapan solidaritas Terhadap orang lain yang kesulitan Baik di tengah keluarga kita Maupun sesama di sekitar kita Nah, mendaku melakukan nah, ya. nah, saya hidupku tak sakit Kali yang lain Jadi yang paling utama yang mana kita daugurkan? Yang dulu, kita dulu. Yang Jumbo Atau kita ada yang sedikit Yang setuju di ya, Kalau ya. Jumbo kan kita kalau nah, kita yang mana kira-kira Yang sekiranya. Oh ya, kita dulu ya, Jadi yang untuk dipanggil Jumbo Nanti mungkin minggu Dua minggu berikutnya Atau satu bulan berikutnya Atau beberapa hari berikutnya Setuju? Setuju Bapak Ibu? Allah setuju? Ya Saudara saudari dan seluruh keluarga Kristiani Yang terkasih dalam Tuhan Sekarang marilah kita Persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan Yang sangat mencintai kita Dan semua orang Bagi saudara saudari kita Yang sedang menderita sakit karena wabah Corona, bencana alam, peperangan, dan kelaparan, Tuhan Yesus melihatlah saudara-saudari kami yang malang ini dengan berkat-Mu, sehingga mereka tidak putus asa dalam kesulitan dan penderitaan. Semoga rahmat pertolongan-Mu menggerakkan kami dan banyak orang untuk solidaritas dengan membantu mereka. Sesuai kemampuan kami, Marilah kita mohon, kami, Bagi orang muda dan anak-anak remaja yang tidak mempunyai masa depan, Tuhan Yesus gerakkanlah para orang tua dan keluarga-keluarga agar memberi perhatian dengan kasih sayang dan pendidikan yang dibutuhkan oleh orang muda dan anak remaja yang malang. Marilah kita mohon. doa kami yang Bagi para orang tua yang kesepian dan lanjut usia. Tuhan Yesus, berilah penghiburan kepada para orang tua yang kesepian dan lanjut usia, supaya mampu menyatukan kegelisahan dan ketakutan dengan penderitaanmu di bumi. Geraklah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih kepada orang tua Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Bagi keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan berat Karena kehilangan pekerjaan Karena perselisihan Dan kehilangan anggota keluarga mereka Tuhan Yesus Tolonglah keluarga-keluarga yang ada dalam kesulitan nafkah hidup, yang sedang berselisih dan kehilangan anggota keluarga. Semoga mereka menemukan jalan keluar yang terbaik dan utuh sebagai keluarga yang saling menguatkan, mengampuni dan mencintai. Marilah kita mohon. Baru -baru -baru -baru. Marilah kita mendoakan bersama dari spek Memohon pertolongan Santo Yosef Salam ya, ya Santo Yosef Menjaga Santo selamat dari Tuhan Perawan Maria Kepadamu Allah Bapa mempercayakan putranya Kepadamu juga Bapak Maria mempercayakan dirinya Tuhan, Tuhan, Bersamamu Yesus Kristus bertumbuh menjadi dewasa Ya Tuhan Yesus yang perkati tunjukkanlah kepada kami dirimu sebagai seorang bapa dan dampingi kami sepanjang dalam hidup kami dapatkan bagi kami rahmat belas saksi dan keberanian dan lindungi kami dari segala yang jahat amin mari sekarang kita teguhkan seluruh doa dan pengharapan kita dengan mendoakan bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, Bapa kami yang ada di surga, Di mulia nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, Berilah kami rezeki pada hari ini, dan pulangkan kami seperti kami pun mampu yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan. Tapi bebaskan kami dari yang jahat. kita juga mohon bantuan doa dari Bunda Maria dengan mendoakan tiga kali salam Maria. Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Seramun. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah kuat Tuhan Tuhum Yesus. Sangkara Maria bunda Allah. Bapa kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami Salam Maria penuh rahmat Tuhan sederhana. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah kuat tubuh Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami Salam Maria penuh rahmat Tuhan sederhana. Terpujilah engkau dengan wanita, dan terpujilah kuat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah doa kata, kata kami yang berdosa ini sekarang dalam waktu kami Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus kata -kata. terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Mari kita tutup kegiatan kita ini Dengan ujian Uji syukur nomor 695 Sampai jumpa di dalam Jikalau engkau ada, akikah lingkaku? Oh, di luar yang sabar, kamu masuk kaca. Aku sampai akhir zaman, aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku. Melainkan aku yang memilih-Mu Kini aku serahkan tugas Supaya engkau menghasilkan dua timpah Pergilah dan saudarkanmu Kabar sukacitamu Sampai akhir jama, aku serpamu Saudara-saudari, demikianlah tadi telah kita alami bersama Doa dan permenungan sabda Tuhan di tengah keluarga masing-masing Sampai jumpa kembali dalam kegiatan yang sama di minggu depan Dengan tema, Keluarga Meneladani Santo Yosep berinisiatif melakukan solidaritas kepada sesama. Akhirnya, semoga berkat Tuhan selalu menyertai keluarga.